Cek sound 123 ke Muka saya bundar Kepala saya bundar Perut saya pun bundar Mari lagi bersama saya dan Senbrat Di channel youtube saya Dan di video kali ini Saya mau mereview Salah satu mobil yang Cukup Apa ya Cukup Rail juga karena ya mobil ini jarang dipakai ya. saya lihat nggak ada yang pakai jarang sih sedikit mungkin ya yang player yang pemain yang pakai mobil ini karena mobil ini juga mobil yang bisa dibilang mobil salah satu mobil termurah ya yang ada di game Roblox Car driving Indonesia ini adalah mobil ini dia, yaitu adalah Fiat 124 1400 tahun 1969 Ya, jadi ini adalah salah satu mobil yang termurah ya Yang paling harganya itu murah sekali Ini dia dijual di dealer mobil bekas kota Tandung di harga 12 juta rupiah Ya, jadi ini adalah salah satu mobil yang paling murah untuk soal dapur pacu mesinnya hmm, saya kurang tahu ya ini saya sedikit kasih info aja ini mobil mesinnya ini memiliki tenaga Bagaan tenaga sih ya bayang. Ya sekitar 1400 cc bukan sekitar sih memang 1400 cc dan dia manual 4 percepatan dan untuk akselerasi top speed kita akan coba oke okay, kali ini kita akan tes akselerasi 0 ke 100 nya ya ini dapat berapa detik nih oke okay? langsung aja kita gelaskan Ya, jadi seperti yang bisa kalian lihat tadi ya di layar tadi sudah saya kasih time apa ya kan stand ya, stopwatch. Jadi untuk 0,100 dapat sekian dan menuju ke torsinya itu dapat sekian ya. Karena harganya yang sangat murah ya, jadi <laughs> angka segitu nggak bisa komplain lah ya. Ya, udah lumayan lah, 12 juta udah ada dapat mobil yang klasik ya, dan cukup langka juga. Kenapa? kenapa langkah karena ya banyak pemain yang nggak beli mobil ini <gifat> ya sedikit sekali lah ini untuk untuk bisa dilihat jalanan ini sangat jarang sekali nah buat yang nanya mobil ini apakah memakai game pas retro card ya retro pas ya pokoknya pakai game pas yang retro itu jawabannya adalah iya jadi mobil ini harus menggunakan game pas retro jadi kalau kalian belum memiliki game pas retro ya kalian tidak bisa membeli mobil ini karena mobil ini masuk ke kategori mobil klasik ya, mobil jadul retro. Oke kali ini kita akan coba untuk putar balik di sini, apakah bisa dalam sekali belokan ya? Oh tentu sangat bisa ya, ya karena wheelbase mobil ini enggak terlalu panjang, mobilnya juga nggak panjang-panjang banget, jadi ini ya good untuk bermanuver di. Jalan-jalan yang sempit atau kalian butuh putar balik jadi nggak perlu mundur ya langsung sekali. Oke okay, sekarang kita akan tes tanjakan ya. Uh, ini saya nggak nggak di puncak sih ini di deket gerbang tol BSD karena di depan ini ada tanjakan ya. Langsung aja kita coba kalau mobil ini bisa melewati tanjakan ini ya berarti harusnya untuk yang di puncak bisa sih. Oke okay, langsung aja kita tes. Oh ternyata dia nggak bisa ya ini aja belum stop and go dia udah mundur ke belakang Oke okay, kita coba sekali lagi ya kita akan coba ancang-ancang dari Oke okay, dari sini mungkin Oke okay. kita coba pakai personaring satu terus gigi satu terus Iya dan mobil ini nggak bisa Oke okay, kita coba rem rentangan ya yeah. di rem tangan pun masih mundur itu mobil. Oke okay kita coba dihenti langsung rem tangan oke okay. oke okay. ya nggak bisa tidak bisa walaupun sudah direm tangan dan ya mobilnya mau nggak mau maju ternyata. oke okay, uh, ini kita lagi ada di BSD ya sekarang kita akan coba untuk handling mungkin ya oke okay, kita jalan di sekitar 80 km per jam oke okay, masih bisa belok sih mobilnya dan kita akan coba rem ya ya di angka 100 km per jam mungkin. Rem. oh remnya sangat pakem sekali ini <laughs> dia remnya sangat pakem ya uh, ya ini mungkin rem terpakem yang pernah saya coba oke okay, teman-teman kita sudah uh, berada di penghujung video ya karena video ini uh, setelah ini akan selesai yeah, yeah, ya gitu ya yeah, jadi kesimpulannya apakah mobil ini layak untuk dibeli ya kalau harganya 12 juta ya layak-layak aja sih ya tapi ya tetep aja mobil ini ya satu dia nggak bisa nancap itu yang pertama yang kedua top speednya 135 km per jam dan untuk 0-100 nya ya nggak bisa dibilang cepet, lambat ya pokoknya gitu aja untuk Video review saya mengenai mobil, salah satu mobil yang termurah ini, mobil paling murah 12 juta, tapi ingat kalian harus punya Game Pass Retro. Kalau nggak punya Game Pass Retro ya nggak bisa beli mobil ini, oke. Okay? Sekian review saya mengenai mobil ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan.